hadt <laughs> <laughs> kataan kalian sehingga dari badan ini keluar lewat muncat benda wa qaul billahi minasyaitani wa annahu kana rijalun minal insi wa nabarijalin minal jinni fazaduhum inna syaitan lakum aduun fattakhidhuu aduwa Inna ma yadu'un hizbahu liyakunu min as'kadi s-ta'ir Barahatum wa rasulihi Lanzina ahadu min al-musyrikin Ul-inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhali kaumir tuwa anawilu al-muslimin Wa erna buka na rijalum ninalin seangdu na dirijalum ninaljim Inna shaitu ala kumradu ung fatafidu huwaiduwa. Inna mayadung hisbahu lia ku ashabi rasulhi. Kul alamin muslimin dari badan ini qadang fadam yang masuk lewat amalan keluar lewat mulut yang bersarang di dada yang bersarang di perut yang bersarang di pinggang, yang bersarang di kepala Keluar lewat mulut, lewat muntah, sendawa. Wa annahu kana rijalun minal insi A'udhu nabi rijalim minal jinni Hazaduhum rakaqah Inna syaituana lakum aduhum Sattafiduhu aduwa Inna ma yadu'um hizbahu Liakunu min ashabis sa'iru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 فَخَلَقَ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَجَعَلَ فِيهِمَا رَزْقًا كَثِيرًا وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ مِنَ شَيْءٍ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فدنكم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينسعهم ولقد علموا لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاق wala bid sama syaraudi anfusuhum law kanu ya'lamun. Oke, diangkatan, Pak. Masih masih sini. Kepalanya berat? Kepalanya. Tuh normal. 3 hari sebelum di sini ya berat ya itu. Pundaknya berat? Lateralis beratnya. Sedanglah. Dua-duanya dua-duanya. Perutnya sakit, Pak. Dada tidak oh, okay. ada dan enggak. Tidak ada LCD-nya. Yang bersarang di dada, keluar, lewat mulut Ayo Kita hancurkan sarangnya insya Allah annahum maniatuhum sa'atahum min wa luar lewat keluar lewat muntah atau naik ke mulut lalu keluar naik ke mulut lalu keluar. keluar yang tertahan di dada keluar ya dorong mulut dorong mulut ya. Ya. keluar yang bersarang di dada koda <tuh> <tuh> Keluarkan mereka pak, Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Padam-padam amalan Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Baratum min Allahi wa Rasulihi Ilan labi <-tap> <Mati> na'ahatu <kesana>, minal musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Ilan labi <-tap> na'ahatu minal musyrikin Masih tersandar tak? Kadang-kadang Baru sekarang tidak Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma min yang masih di badan ini. sang awal yang tercantum bila ya akan pahaminya kuat yang ringan ke dalam wajahnya pak sudah uh, uh, ringan? sudah uh, ringan uh, sudah <coughs> lumayan pak masih takut gak bakal leceh? tidak, uh, ya, takut tidak cuma ada yang bergetah masih bergetah gak? ini tidak tidak, waktu pertama saya datang kembali ya. ini sudah tenang bapak leceh <coughs> tenang pak ya. Hmm. Oke, okay. apa yang dirasakan sekarang? Masih di sini, di ya. kantor. Apa yang dirasakan di situ? Oh, berat itu. Pak. Oh berat. Badannya <coughs> panas nggak rasanya Pak? Iya uh, berat sih, tidak panas. Ya. Ya, ya. Di oh, mana? Uh. Okay. Okay. Bapak di atas kudung. Semuanya. Oke, Kehaihkan saya. nampaknya ada sini, tetap ya. juga atau enggak di badan? Aong hibilahi mina shaita oni oboaji falam musa ma ji tumbi hisiharo hidna vlahasayu betelo hidna vlahasayu betelo Innallaha la yusliku 'amala al-mufsidin. <Sessizuk> Oke, okay. kita lanjutkan buang pada pada ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqaqatan. إِنَّ الشَّيْطَانَ رَكْمُكُمْ عَدُوٌّ سَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونَ مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَارَأْكُم مِنَ اللَّهِ رَسُولِهِ لَتَزِيدَنَّ عَدَاوَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ tidak dada ini masa ampar itu Tidak juga beratnya badannya masih berat coba tak? coba tepuk dada ya Pak Bapak niatkan supaya untuk menghancurkan sarangnya yang ada di dada ya hmm. annahum mani'atukum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min lam yahtasib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 Wa faa nuu alina huma اللَّهِ a اللَّهُ مِنْ nuhum mina يَحْتَسِبُ ri faa eteru muba humin kaisu lam yak tasibu wa faa zafafai kolo dihim nrolda Subhanhi keluar yang ada di lambung keluar yang ada di lambung luar yang ada di dada luar yang tertahan di leher yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat mulut Barat min Allah wa rasulihi ladzina min al musyrikin barat min Allah wa rasulihi ladzina min al musyrikin min Allah min ini ini apa? dipakai lagi. Iya Oh, udah ngamalkan? Udah ngamalkan mm -hmm. Ini berapa agitif, kenapa udah apa, apa Bapak kan belajarnya, ngamalkannya 2014 Iya yeah. Itu nggak continue sampai sekarang? Udah lama sih, ngamalkannya Sebelumnya saya kan, kan, ya? oh, ngamalkannya sebulan, yeah, sebulan Oh, Bapak ngamalkannya sebulan itu aja Sebulan itu sebulan aja, oh Bukan se sampai se sekarang ya? Uh -huh. Sampai dampaknya tapi sekarang hmm. Dampaknya masih dirasakan sekarang? Bapak udah menangis ya sebelum dengan saya. Saya cuma mandiri saja. Oh, yang mandiri Dia oh, mandiri itu, bapak bereaksi mental. Oh. Habis itu normal kembali. Ah. Antasan. Dulu eh, sebelum ini pak ada juga pasien tuh mau membuang ilmu katanya ya. dulu, tapi uh, dia dia enggak pakai terapkan itu dia diisi oh. diisi sama sama orang tua katanya disuruh mandi tengah malam itu proses ritual pengisian gitu hmm. wah itu muntah dari awal urutnya sampai ya. habis sampai ya. selesai dia belum pernah urutnya tadi itu sering muntah-muntah kan biasanya pulang ke maghrib naikin kan belajar, belajar jadi kita langsung muntah oh nah. pantas kan setiap, setiap, setiap maghrib tuh saya pulang iya sering sekali nah. berarti ini sudah ya aja nah, jadi kalau muntah ini memang belum kalau bandingkan yang okay. lama itu jadi parah betul. yang santai di itu. Saya sebenarnya kan tawasai mendirikan masjid <Baca kuar, laughs> Qur'an. Saya, saya kira nanti bapak ini bakal suruhkan nahala okay. rupanya enggak. Iya, pantasan ya, bapak sudah sering rukiah mandiri ya. Betul hmm, bapak. Pantasan ya. bisa-bisanya. Ini sudah agak lumayan itu karena saya baca amalan itu. eh tasbihan Iya, iya, kemudian ayat kursi, pukul itu tiga tiga kali, iya. nah itu agak aman. Mau iya. gitu, nah, oh, oh, coba saya cek lagi. <tuk> hmm. Ini berat nah, nggak? Nggak. Parah? Nah, kepala nah, enggak terasa ya, enggak? Nggak deh, sekarang ini. Sekarang ngeringan. Nggak. Berat kepala nya? Sekarang ngeringan. Ngeringan. Hmm. Ini perutnya masih sakit? fasul qad askidlah betul Pak saya jadi بسم الله fasul wadarna wa adna khubana ni'atuhum fas naukhud minallahi fa'athahumullahu min haytsa lam yahtasibu wa qad asafiyu bihidhno daraytubi la biyutakum bi aidihim wa aidil mu'minin wadhannu annahum ni'atukum fas naukhud <tos> minallahi fa'athahumullahu min haisulam lam yahtasibu wabablah sasihan seluruh di baik, saibun aguhi utafun di aidi jilmah, aidi jilmah ini pak? ya ini yang apa, tadi, eh, apa, niatkan juga Allah, mohon, karena sudah Ya, luar gitu para, ya. di bulan ini ya. biasa keluar nah, kan? benar, gitu bapak udah tahu ini ya benar kayak gitu pak ya. bukan mandiri oh, gitu. ya. ini cuma kadang-kadang disolat nul dok yang dia ada disikan, ya ada bisikan ya itu yang masih ada berarti ya. kan gini pak maaf ya pak ya. itu pak itu tidak ada diajarkan nabi kayak yang seperti itu pak. amalan ini hmm. sama juga, saya ada pasien pak, dulu pak dia dikasih tahu guru kata dia orang tu guru <laughs> dia ini jualan pak hmm. terus maaf ya pak ada orang dari daerah Jawa Barat hmm. kita tidak usah sebut tempat hmm. ya datang ke tempat dia ngobrol, ngobrol, ngobrol, terus ngajarkan amalan hmm. Jadi bilang ini Bapak kalau mau bisa lihat gaib Bapak, Bapak sama, waktu itu kayak gitu juga hmm. Bapak kalau mau lihat gaib, Bapak amalkan Zikir Asma'ul Husna ini Dia bilang, hmm. Ya Hayu Ya Qayyum hmm. Ya Latim hmm. 5.000 kali Pak hmm. Itu wiridnya itu dari tengah malam hmm. sampai sebelum subuh hmm. Itu harus selesai 5.000 kali itu selama 3 malam, bukan hmm. dia. Ya. Jadi dikerjakanlah sama pasien ini Selesai pak Benar pak mm. Setelah tiga malam dia bisa lihat Seperti tadi bapak mm. bilang mm. Pulang sholat melihat di jalan uh, Nah misalnya ini pak Ini ini kan komplek kan. mm. Rumahnya di sini pak mm. Dia punya ruko di depan mm. Di depan jalan satu mm. Waktu ada orang mau masang sesuatu Dia tahu pak mm. Dia kayak ngeliat di TV Seperti Bapak ya, ya. cerita ya, ya, ya. tadi Itu nah, Dia tuh kayak ngeliat di TV dapat hmm. kan? Hmm. <laughs> Terus dia langsung turun dari rumah itu tengah malam ya hmm. Kan mau, udah tidur tuh Pak Kayak ada yang bangun kan Terus pas dia buka mata Langsung di Kayak ada vision gitu hmm. di TV hmm. Ada orang, dua orang Masang sesuatu Kayaknya masang media sirir hmm. di, di depan tokonya hmm. Dia keluar Langsung lari, pergi ke depan, bener pak, ada uh -huh. dua orang itu Ngeliat uh -huh. bapak ini kan dia mereka kaget, uh -huh. langsung naik motor langsung lari uh -huh. Udah sempat dan itu tapi dia tapi dia tahu uh -huh. Ya, ditanam itu kayak ada pertanyaan terus ada apa lagi, saya lupa ada, ini. itu langsung diambil uh -huh. Nah, setelah itu tuh, pokoknya setelah akan di itu Dia jadi bisa lihat jin dia tahu, misalnya di badan orang jenis dia tahu uh -huh. Kalau ketemu orang yang punya kodam itu dia terasa mm. Sama tadi iya, yang Bapak bilang iya. Waktu Bapak lewat tempat <kuh> orang daya yang mm. masa menengah ilmu mm. kena, kena Bapak m. kan? Nah jadi kok jadi lebih rentan gitu Pak iya, Ngerasa iya. lebih rentan mm. Kalau dia ketemu orang yang punya kodam tuh parah itu sih Ya karena saya <kuh> Jadi dia Ya <kuh> orang itu obat saya bawa gitu kalau... Jadi di rumahnya itu memang orangnya... itu Saya pun ngerasa gitu kan ya yang obat yang yang, yang, yang, yang yang sakit ini yang sakit ini kan di situ, saya kena serangan di jadi obat apa tahu jadi mau papo jadi di dari ya, jadi, di ya, eh, iya. jadi mutaku, mutaku, saya bereaksi ya. nah, kemudian karena saya mesti disidikutkan dia yang yang mau papo itu musik kan itu nah, belakang langsung langsung bereaksi muntah gitu ya. Kemudian karena juga saya rumah makan nah, itu kan partai ke pewaris ya, jadi saya orang rumah tuh beli nasi di situ. Padahal panas nasinya sini tuh? Kali makan langsung panas gitu loh. Nah ya, iya, jadi saya di rumah ya, ya di rumah waktu itu. Ada masih panas? Jadi nah, kalau yang Pokoknya kalau ada kayak dia tuh nah, apa nih ya, terasa? Iya, terasa jadi lebih sensitif gitu kan? Iya, saya menyebutnya lebih. Jadi lebih rendah Ya, jadi pun telepon ya? karena orang normal Nggak ngerasa pak ya, Kayak ya. bapak tadi marah Waktu bapak datang Pak, maaf nih pak ya. Ini pak, kalau seperti ini Tandanya Di badan bapak itu ada jinnya ya, ya. Nah, kalau tadi bapak cerita Sebelum gue saya ini Ini kok kayaknya mudah nih pak ya. Dengan izin mama pak ya, ya so. Jadi, kayak saya ini tinggal nyuci piring aja ya. Bekas-bekasnya aja Maksudnya sisa sisa nasi tapi ada sisa-sisa ya, ya, ya. gitu, yang Nasi yang banyak, lauknya udah habis semua Itulah yang waktu Bapak Rukiya Mandir itu Nah ini tanda dajin, pertanyaannya Pak Kenapa habis ngamalkan itu, kok jadi ada jin di badan itu ya. Kan gitu Pak, ya, ya. Nah, logikanya itu gitu Pak nah, Jadi Pak, sebenarnya yang terjadi itu Ketika Bapak Ketika seseorang mengamalkan wirid Yang tadi katanya, kamu bacakan ini berapa ribu kali, berapa ribu kali misalnya Supaya nanti begini, supaya bisa begini Itu kan memang seolah-olah islami, Pak Iya, betul-betul istighfar, harfat, itu kan dari Islam, yes, yes, yes. Kan? Yes, yes. Nah, yang sebenarnya itu tidak tidak pernah Nabi ajarkan yes. Tapi kenapa kita ngamalkan itu, kok jadi bisa punya yes. kemampuan yes. supranatural yes. Jawabannya apa? adalah Itu yang kemampuan-kemampuan yang bapak miliki selama ini selama makan diri itu Itu datangnya dari bangsa jin oh. hmm. Jadi pak ketika bapak wirid itu pak Itu sebenarnya kita itu sedang menyiapkan tempat Jadi secara tidak sadar kita hmm. tuh menyiapkan tempat bagi hmm. jin itu untuk bersarang, bersarang. Nah itu pak yang salah bukan solawatnya, hmm. yang salah bukan al-fatihahnya hmm. yang salah bukan istighfarnya, tapi hmm. nah, niatnya pak. Hmm, itu, itu, itu, Nah niat itu. niat itu, ya, itu, itu itu yang dijadikan ya, apa iya. uh, apa uh, perantara hmm. jalan masuknya hmm. bangsa jin. Hmm. Kan mereka kan gini pak. Uh, katanya ini hmm. ilmu ini hmm. adalah jalan masuknya ilmu hmm. padahal hmm. itu jalan masuknya bangsa hmm. jin Setelah dibesaran masuk badan, dia lah jadi kodam kita itu yang bikin kita bisa tahu oh di sini bisa nampak hmm. bisa kayak ada bisikan bisa tahu apa yang mau terjadi hmm. orang ini mau apa gitu. Nah. bisa sakti pak hmm. Gitu lah pak orang zaman dulu apa uh, sebenarnya ya, ya, kita sudah tahu gitu ya, ya jadi risih tuh ya. kita ini dekat dengan awak kan? dulu kakak kan belum tahu kan pak ya, karena saya sebenarnya dulu ingin Ya, itu selamat dari sihir yang orang melakukan sihir Yang sebelumnya itu nah, ya katanya ya, ya, kan. juga parah kondisinya ya, kan. ya. Sampai ke malam-malam udah tidur dan ya. kan. Biasa memang Pak kayak gini Ya semua Pak. Ya, Pak, saya bukan menghakimi Bapak ya, ya. Kita kita membahas ya, sama. Ya, sama Pak, orang kalau lagi kena ya. sihir Atau dia lagi kena problem itu Itu kan maaf Pak Kita tuh berada di titik bawah itu Kita butuh segala bantuan itu, itu mau bantu saya bahkan Pak maaf, Pak saya ada pasien bilang gini, saya tuh udah putus asa dok ya. udah kemana-mana saya berobat, berobat. ke belum sembuh duk. sampai akhirnya saya disarankan keluarga saya katanya pergi ke dukun saya pikir gini, dia bilang ya tahu. saya ini sakit udah tidak tahan dalam lah saya pergi ke dukunnya sekali ya duk. Duk. Semoga Allah maafkan saya. Ya Masnya, saya, ya. saya dengar itu kasihan betul, Pak. Sampai kayak gitu, Pak. Betul, ya. sama, sama di kampung <tuk> nah. Kalau orang lain mungkin memandangnya gini, "Ya Allah, kamu iman kamu setipis itu, Pak." Heeh. Sampai kamu enggak berani enggak dia kan agak pergi ke dukun sihir, ke ke dukunnya kan syirik, Pak. Mm, sesekan. Iya, pada keadaan itu tuh memang iman tuh lebih rendah, betul. Datanglah syaitan itu. Adalah pergi jahat. Hmm. Berobat ke dukun. Noba hmm. aja. Padahal kalau, kalau dia masih bisa berpikir jernih hmm. pertama itu udah pasti salah hmm. karena dalam syariat itu, kan, itu salah. Hmm. Yang kedua, belum tentu sembuh hmm. karena gini dok nah, oh. <laughs> kan, ya, karena ditawarkan kemarin? Yang pakai potong ayam, karena saya tidak mau. Kenapa saya pilih itu kalau tadi kan? ayat Allah. Yang ini gitu, ayam, yang ini ayat Allah, nah, ya. nah, yang, gitu, yang yang ini itu kan. sumbeli, nah, Yang ini ayam, yang ini ayam. Nah, ini ayam, nah, nah, nah, ini ayam. Yang ini ayam, ini yang ini Gitu. Ya, benar, so, ternyata kan gitu, tahu <tuh. Tuh. Hei, Hei. tahu ya. Ternyata itu juga membawa jin ke hmm. ya, Pak. Ya ini insya Allah jadi pelajaran hmm. buat apa penonton juga. <tuh>. Dan dan Bapak pelajaran ya, ya, ya Pak. Ini banyak Pak orang yang pertama karena tidak tahu Yang kedua itu karena maaf karena fanatik Ya ini guru eh ini kan gelarnya kan gelar agama pak gelarnya bisa, ya gelar agama kan gelar agama ya, bukan bukan kayak saya gelar buk bukan buk gelar siap. akademik gitu ya, kan nah itu gelar-gelar agama, ya. ini tuh ya ini gelar agama pokoknya jadi dia tuh fanatik, oh ini orang yang hebat ini Islam ini pasti benar dia ngajarkan saya shalawat ini 4444 kali dia suruh baca saya potongan surat Yusuf 21 kali tanpa nafas misalnya ini kan Islam ini kan bener ya ini kan Al Qur'an ya ternyata nah ini ini nih Pak ini apa pelajaran penting juga buat para <tuh> ternyata yang ngamalkan ini jadi ada Jin di tuh jadi ada Jin sedangkan orang yang ngamalkan wirid atau zikir yang diajarkan Nabi cendak aja kayak Jin gitu ndak ada pak orang ngamalkan tidur pagi petang lalu di badan itu jadi ada jin itu enggak nah ini yang ngamalkan wirid-wirid yang kata dia dari guru lah dari ini lah. ternyata malah masukkan jin ke badannya mungkin oh, itu jujur sepertinya yang dikasih dulu saya itu untuk nah, dilindungi rumah kemarin kan tak mau nah, ini saya enggak mau sih saya kemarin tidak mau saya, saya ini sirih itu jelas, jelas, jelas ya itu bapak ngerti ya, ya kalau ya. ada benda ya, itu jelas sudah sirikam ya, itu kemudian yang, yang untuk pakai badannya sepertinya intan Pak dimasukkan ke air eh, karena dipercaya kan hmm. jadi di, di, apa, dimasukkan bersama susu hmm. nah, kemudian saya khawatir itu apa susuk ya iya ya. itu susuk hmm. tapi kalau memang itu diminum Alhamdulillah Pak Mhm. Mm itu lah. Maksudnya gini, kalau Bapak minum intan itu besok kan Bapak bongat dan mm, dia. Iya. Dia kan tidak dicerna. Mm, itu. itu kan kendaraan aja, Pak. Mm -hmm. Penumpangnya itu udah yeah, yeah, masuk betul. ke badan dah. Yeah, katanya gitu. Yeah. Ini kan cuma media aja. Yeah, iya, Medi -med. yang penting dia tadinya udah masuk pagar badan itu masuk. Tapi kita tidak tahu pagar yeah. badan itu apa kan. Kebetulan ya. pagar badan oh, ya. itu Padahal itu jinnya itu. Itu kendaraannya aja tuh Pak intan mm -hmm. itu pas Bapak minum. Sama kayak gotri doang, yeah. yang kayak telor kecil-kecil, yeah. buat kebal, katanya. Nah, oh. telan dia nggak tahu di gotrinya itu udah diisi, di, hmm. diisi akhodam. Jadi waktu dia telan gotrinya kan masuk jin itu ke badannya. Hmm. Besok dia BAB nah, kan gitu ya. keluar hmm. jinnya yang ya, sekarang ya. di, di badannya, di, di, di lambung misalnya. Hmm. Gitu itu nah, Abis habis itu saya mudah emosi, habis itu saya sering naik buruk Mereka. habis itu saya bisa jadi lihat ya. gym <laughs> kok jadi cuma ya. saya masalah yang sholat nih iya jadi yang menjaga gangguan saya kalau yang sih Alhamdulillah ya. nah, nah. dari sekian tahun Bapak Rukiya Mandiri nih hmm. tinggal yang paling uh, parah gangguannya itu di sholat iya ya, sholat wah ini lah mungkin ya. yang ya. jadi setiap saya sholat pertama tadi katakan di luar, katakan lupa lupa deh nanti. Sebenarnya kalau tadang saya waktu kecuali saya jadi imam. Tapi kalau jadi imam itu kan seperti ada yang ajak bercerita gitu loh. Iya. Nah, pita ini rancak perhatian gitu. Iya. Nah, jadi seolah kita jadi jadi dua dua, dua dalam tubuh kita dua ya, menjadi. Gitu. Gitu ya, nah, begitu ya. Nah, kemudi. Nah, kalau pita lain tapi yang ini lain itu mau lain. Kan? Kayak ada dua dalam satu nah, badan gitu, nah, ya Kayak ada dua diri, ah, ya. betul, betul. Kaya, betul, betul. itu luar biasa pak Kalau sampai lupa Al-Fatihah itu luar biasa nah, Maksudnya pikirannya itu udah sama, hmm. ya. gimana-mana kan Karena eh, kok, abis dibaca gitu ya, eh. baca lagi Al-Fatihah hmm. Kalau hmm. saya ma'umlah, lah. kami ada baca Al-Fatihah hmm. Rasanya baca lagi gitu, Al-Fatihah, gitu ya Nah jadi, ya biasa hmm. dua kali gitu kan ya? hmm. yeah. Ya, pak ya. kalau sholat sunat itu jadi kalau disempatkanlah, masih ya. nah, kan pertama sholatnya yang juga sholatnya lagi kan Iya. Oh. Ya. alhamdulillah pak Allah berikan bapak hidayah kalif, ya, eh ya. Ya, ya, ya itu tadi pak saya sekali lagi mohon maaf pak saya tidak menghakimi atau semoga bapak tidak merasa ya, begitu ya. Ma ya, pak ya, masa terbantu jadi ya, kita, ya. Kita, kita, apa ya kita kan ya, demi ya. yang lurus ya. ya, jadi kita mau meninggal nanti gak ada bisikan gitu. iya, itu, iya. gitu. iya, iya. hmm. itu yang saya. Iya Pak. Hidup sihat begini, bebannya udah berat loh. Aku lagi diwaktu sakaratul maut. Itu yang saya kuatkan. Kita ini Pak, orang yang normal yang yang gak punya punya Tuh hmm. Nanti di waktu sakaratul maut itu didatangi oleh setan. Hmm. Yeah, didatangi iya. oleh yeah. setan. Maksudnya setan-setan yang hmm. di lingkungan itu yeah, Pak. Itu. Apa lagi yang sudah punya kodam kita yang sudah ya. ada di badan juga ya, Tu yang dia sangka petuk Kan ada tu Ayo ucapkan la ilaha illallah. Mengucap la mm ilaha -hmm. itu susah sekali. <laughs> <sangat. laughs> ya, saya itu tadi dimensi ini. lain. kita mengucap ini yang ini mempengaruhi dok. Ya. Hmm. yang itu saja kita nak merangkul dalikan itu. Apalagi saat waktu nak solat. Apalagi nanti solat. Ya, nak uji dia solat aja susah patung dikendalikan hmm. apa perlawannya hmm. itu, ya itu apalagi ya, pak hmm, itu, itu yang saya kuatkan kalau betul Wita ya. Angel saya, uh. ketuun, ayo, saya. <laughs> Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, sampai nanti mati dalam keadaan iya iya Insya Allah Allah sudah terima pak. Hmm. ya ini tinggal apa berobat ini kan intinya untuk bersihkan bagi <tuk> badan dari yang masih ada itu jadi intinya itu Pak ketika wirid kita menyiapkan tempat di badan dia masuk dan sudah mm. nah yang sudah bersarang nih? ndak apa yang kita enggak pernah tahu pak apa dia beranak-pinak mm, iya, betul kan mm. bisa aja pak udah oh, lama ketampangan itu kerajaan sampai kerajaannya itu sampai ya, mm. banyak di badan itu mm. itulah pak yang dialami orang-orang yang punya ilmu mm. kayak buku mm. gitu atau paranormal apa mm. gitu. -tuh. itu pak kalau ndak dibuang itu mm. kita kan ndak tahu pak mm. soalnya bangsa gaib iya, mm. tuh. Kok dia beranak-pinak di badannya kita nggak tahu hmm. Kenapa makin tawang badan sini makin berat ya? Hmm, betul berat kok Kok rasanya makin Eh rupanya udah banyak di badannya ini. ini pernah juga saya ini hmm. kok ya e, apa, waktu itu udah pernah, itu pernah ya. Habis kemulia Saya memakan wirik lah Atau wirik saya nggak tahu ya kok saya wiriknya Jadi selama 40 hari badan kita terlindungi. 5-3 kali dalam setelah suatu asal Habis itu Badan ini berat dong? Malah jadi berat dong? Oh. Wah ada barang gitu, gitu kan? Ya ada yang gandung ada. Gitu ya? Ya. ya? Ya itu empat hari setelah Saya pikir Padahal tujuan pikirnya baik ya Allah ya. ya. Ternyata barang itu yang ya. gandung ya. Karena tadi kan siap-siap sudah masuk dalam tub kita gitu ya? ya. Hmm. Jadi gini gitu. Kenapa? Gitu lah Alhamdulillah Ini Bapak sekaligus memberikan ini ya keterangan Uh, peng pengalaman ya Pak hmm. Pengalaman pengalaman Dan apa gitu. ya Pak? You know, dijelaskan begitu di itu, itu semuanya saya rasa kan? Hmm. Tidak, Tidak ada yang apa Itu pasti sama waktu itu Tanda-tanda gangguan jenis ya. ya. ya. Asya Allah Alhamdulillah Allah Mudahkan kita bertemu hari ya. ini sudah Setelah ya. lama Bapak daftar lu awal bulan ya Pak? Iya awal bulan ya Pak nah. oh, Masih saya... memang banyak hmm. Saya malu lah <laughs> Oke, saya ngomong dengan Pak Ridwan, Bima, Pak Ridwan. Hmm, Ini gitu, gitu. nah, jadi dia, apa punya, tapi juga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga bunga di bunga bunga ya, ya, ya. ya, ya.